Oke okay guys, welcome back to my channel Di video kali ini saya akan review kualitas suara dari Mikrofon Boya m 1 ya guys Oke okay guys, langsung saja kita Simak videonya Di perekaman indoor maupun outdoor ya guys Oke, okay, let's go Oke okay guys, dan ini di hasil perekaman Di indoor ya guys Kalian bisa dengar hasilnya seperti apa dari mikrofon Boya MM1 ya guys oke okay guys kita simak videonya nanti setelah ini kita lanjut ke perekaman outdoor oke okay, let's go oke okay guys sekarang kita akan dengarkan hasil rekaman di outdoor menggunakan mikrofon Boya MM1 ya guys Sekarang saya ada di Atas gunung guys Kalian bisa lihat sekitaran saya Mantap guys pemandangannya Oke okay guys Itu dia hasil rekaman Mikrofon Boya MM1 ya guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay, see you in the next video.